Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisinya uh, mana? Ya, kalau yang terakhir yang soal tujuan itu juga uh, kayak kata kawan tiga uh, 4 tahun terakhir yang sedang uh, kalau aku pribadi gitu kayak, kayak coba uh, cari gitu uh, dan kebetulan apa kayak ketemu dengan teman-teman yang lahirnya 96, 95 gitu dan uh, awalnya sih kayak... Uh, dia bikin dia kayak workshop gitu uh, tapi kan kemudian kalau workshop apa telmannya workshop kemudian kayak jadi jadi apa kayak pedagogi gitu ya yang itu melulu kayak aku yang paling tahu atau atau teman-teman oh, yang uh, lebih tua dari mereka itu yang lebih tahu dari mereka sehingga ada nggak ada pertukaran gitu tapi uh, karena aku uh, apa uh, aku awal belajar atau awal membalik dengan kesenian itu justru dari uh, uh, band-bandan gitu dan uh, modus nyaringnya itu juga kayak kayak yang diambil ben diceritakan Mas O, gitu dulu di, di ada satu apa, uh, kerasaan namanya pekawangan total, pekawangan total serat gitu dan uh, ya, kamu waktu itu ngetaku uh, uh, di desa kecil gitu dan cuma ada satu studio band yang kemudian kayak apa namanya uh, ngelarang anak-anak main yang hardcore, punk, atau musik underground itu dilarang karena uh, alatnya rusak dan seterusnya, uh, yeah, uh, Jadi, waktu itu akhirnya kemudian ya, uh, kami latihannya harus pakai lagu-lagu yang lebih soft, gitu. tapi uh, intinya kemudian dari dari pengalaman itu, uh, seterusnya sebenarnya kayak, uh, apa, aku punya, punya konsen uh, besar pada bagaimana kemudian uh, uh, mendapatkan informasi tapi uh, uh, dengan cara yang lebih mudah dan lebih lebih apa ya, lebih uh, sejajar gitu karena selama ini misalnya waktu masuk teater gitu uh, kuliah uh, uh, kenal di, apa, di teater di BKM di, di mahasiswa gitu hiraki uh, itu sangat besar sekali pun begitu misalnya kemudian aku uh, tempat main-main keisi uh, ikut berdiversi di sana dan dan apa, uh, yaitu struktur apa kayak ada empu ada, ada ada murid yang yang itu terus-menerus apa moda belajar yang terus-menerus ber, di, di terus. berlangsungkan dan uh, kaitannya sama yang aku ceritakan soal, uh, soal event itu waktu itu ya ngulik bareng gitu kayak uh, apa uh, nyari informasi itu ya ya ya bersama dan dan dan um, apa uh, itu yang yang yang kemudian kalau kalau dipandu ke sekarang itu yang uh, begitu betul oke okay, internet sudah mulai banyak hmm. oke okay, banyak okay. uh, apapun bisa kita temukan dokumenter tentang apapun bisa kita cari uh, tutorial apapun bisa kita cari tetapi hmm. interaksi yang yang apa saling ketemu, jadi menurut, menurutku itu masih penting untuk untuk uh, saling berbagi informasi minimal itu kalau yang uh, sekali dihilangkan itu atau yang kemudian uh, bisa diajak apa uh, bersama-sama sadar dan melakukan sesuatu gitu uh, uh, entah itu nanti dalam dalam dalam apa, pergerakan politik yang praktis uh, maupun juga uh, uh, uh, apa yeah, maupun Karya seni yang kemudian uh, katakanlah uh, muaranya sebenarnya adalah kepuasan individual gitu. uh, uh, Ya aku, aku merasa itu. Muaranya kepuasan maka... Ya, misalnya aku main pentas itu, itu kan tetap tetap atau aku mendedikasikan diriku untuk untuk satu pertunjukan atau main film atau apapun itu kan juga ada sebagian besar sebenarnya adalah uh, uh, memuaskan apa sih? Kayak, uh, Uh, ya aku seperti individu gitu kebutuhan mengekspresi sesuatu kebutuhan di eksistensi gitu, eksistensialis gitu ya yang ya. diakui oleh apa lain aku seniman gitu karena juga kalau di jogja pikir itu sebenarnya lumayan kalau aku dibantu itu gitu uh, lumayan sering ada ada ada itu kayak uh, apa ya mungkin juga karena gampang pada jadi seniman kalau di jogja gitu uh, maksudnya temenan sama seniman terus uh, Uh, nonton bareng terus kemudian uh, ikut terlibat dalam Project dan kemudian kayak ada ada Oke okay, kamu seniman uh, dan itu kayak uh, apa ya ya ada itu tetap itu uh, di pada praktiknya. jadi aku pikir uh, upaya untuk terus menerus uh, uh, uh, di generasi yang kalau ceritanya aku ngambil sama Jinam meskipun umurnya nggak beda ya. Ya, nggak beda jauh tapi kalau <laughs> kita tidak jauh, muka buan saya. Tapi uh, ya, uh, ya ada itu ada dan juga ada uh, komersialisasi kampus. Uh, kemudian juga sekarang bagaimana 2008 uh, uh, itu nggak masuk sejarah uh, kalau misalnya teman-teman mau uh, cek di pendidikan gitu. Uh, aku uh, ya sempat wawancara aku sempat wawancara apa kayak pengen pengen sebenarnya dokumenter itu wawancara orang random gitu yang muda-muda uh, tanya itu waktu itu udah ada 20 orang kalau nggak salah aku masih punya rekamannya Iya, uh, yeah, dulu dulu uh, yang terus akhirnya gagal uh, uh, itu tanya sembilan uh, itu apa, apa yang kamu ingat tentang 98? terus yang yang, yang muncul ya ya ada yang ada yang bahkan misalnya itu di 30 S itu ya uh, ada, ada yang itu ada yang gak tahu ada yang bilang aku belum lahir uh, ada yang peduli uh, gitu uh. tapi ya itu itu faktanya yang katakanlah kalau kalau kemudian tadi uh, gitu, uh, generasi muda adalah uh, seolah-olah uh, itu yang, yang dulu waktu kita masuk kampus itu ada aken uh, Sense of war, kan? <tellan> <tellan> Sekarang muda dan dunia. Gitu. Kalau yang islami dan apa gitu. Uh, Tapi ya itu. tuh karena turunannya gitu, uh, uh, ketidak atau ketidak tersebaran informasi ini gitu atau misalnya uh, uh, uh, uh, yang yang tadi uh, soal apa, bagaimana senior junior itu enggak terhubung, nggak nggak punya uh, tatap muka yang, yang platform tatap muka yang yang uh, membuat gitu, jadi kayak turunannya itu uh, uh, apa? Uh, karena anak-anak muda juga butuh uh, pir, ya gabung dengan dengan uh, misalnya Twitter atau uh, dengan ormas-ormas yang mereka pergerakannya sangat-sangat apa ya, Sangat cepat dan terobosan dan terus menerus kayak gitu, jadi nggak nyari misalnya ya nggak nyari yang benar siapa atau yang paling oke oh, paling kanan atau paling nggak ada itu gitu di diskusinya. Ya ditanggul semuanya ditanggul dulu gitu baru di, diseleksi ya kan nah, ini itu uh, itu kalau dari kayak eh, Linda terima kasih ya terima uh, kasih ya terima kasih uh, Komar waktu kita sudah habis sekarang sudah jam enam tapi masih ada satu terakhir siapa Oh oh oh ya Ayus Emang diminta Pak Ayus Ayus kamu oh, juga akhir dan ya, ya, masih siapa siap ya. lagi kiki. Kiki. Kiki. Kiki. kiki kiki ya mungkin uh, ini buat terakhir pas banget untuk, untuk ya. menutup latar dari yang udah-udah salam ya terima kasih pak ini sebenarnya aku cuma pengen kan, sih karena kok tahun sebelas ke aku baru masuk S jadi aku juga bingung pas pas S T jadi kalau yang tadi S S kan sudah agak kan. lebih ohnya untuk udah udah apa teman mau dide tapi kalau berhubung SD apa yang mau diomongin ya kan terus aku sebenarnya pengen komen tentang yang Mbak Heri tadi cerit kayak eh mm. mereka tuh diajak ngomong nggak ngerti udah lebih baik mau mundur dibandingkan nggak abang ngomong udah ngomong sama mereka nggak ngerti ngapain ngomong kayak gitu aku juga pernah ada dalam situasi nggak ngerti Bak Linda itu ngomong apaan? <gih> Jadi pernah ada di diskusi. Bak Linda itu ngomong bla bla bla bla bla. Ya bagus semua itu. Tapi aku agak dia ngomongin apa kayak gitu. Terus, ngomong, ngomong sama Mbak Niak. Mbak ini, maksudnya apa sih artim dong kami yang lebih mudah kayak gitu. Atau sama Mas Komar yang ngomongnya lebih santai gitu. Jadi kalau sama Mas Tindit juga sering ngomong, Aku sering bilang mereka ngomong apa ya. Tapi cuma iya iya aja untuk, untuk membuat Aku masuk ke mereka kayak gitu. Jadi kalau bahennya memilih mundur, oke okay, kalau anda mundur kita yang maju deh kayak gitu nah, Coba nih aku yang maju, karena aku pernah dikritik karyaku tuh gak nyampe kurang kurang apa ya kurang konsepual atau apalah gitu. Saya khusus itu ya mau kayak karya kayak mana sih yang konsep kayak gitu. Bukannya nah, apa? Karena bukannya karya itu kan mengexpresikan apa yang kita pengen terus. Aku pengen buat kayak gitu, terus aku buat kayak gitu Terus kalau mereka kurang koncang, kalau harus masukin politik, harus masukin sosial Emang buat karya sini harus sosial banget, harus politik banget Kalau orang salah, eh, apa, masalah hal yang sepele ya, gak boleh kayak gitu kan hmm. Disitu kemudian malah aku buat karya dari situ terus, Nah, aku sempat ada di masa aku pengen banget Ngobrol sama Mbak Linda, aku pengen banget ngobrol sama Mbak Nomi, aku pengen banget ngobrol sama mas sendiri. Tapi gimana caranya ya, Men? Kayak ada jarak tuh, Mbak. Kayaknya aku biasa, aku bukan seniman. Oke okay, soalnya, kalau mau ngomong, ngomong sama mereka tuh, mau ngomong langsung minta aku gak nyampe. Mau itu diskusi juga, aku bingung, kayak gitu kan. Terus aku harus gimana nih? Aku ngomong sama diriku sendiri. Aku harus kayak mana nih, biar aku tuh bisa masuk ke ranah mereka. Jadi gitu. kalau mereka bilang mundur, aku gak nyampe. Kalau mereka benar sudah mundur, terus pas aku diam pakai jadi aku yang maju, gitu. Terus, yang pertama yang aku lakukan adalah eksistensi. benar kata Mas Komar. Gimana sih kita ngomong? Mereka biar tahu aku tuh gimana ya caranya? Aku bingung, kan? Aduh aku bukan kenal bagus, jarang dapet PY, kan? ya biar kenal sama mereka? Terus, um, yaudah deh, gimana caranya mereka harus tahu aku dengan aku? Aku kejar semua festival yang ada di Jogja lah, di beberapa. berapa misalnya siapa yang punya festival aku datengin, aku boleh gak nah, ngelaku? Siapa kayak gitu, pak udah ngelaku tahun ini ngelaku? Kalau aku disini boleh gak, pak? Nah, kayak kayak gitu ya. Jadi pertama kayak bedok, pertama aku ngelaku kan karena mahasiswa Pak Wiranto berikutnya, pak kalau aku ngelaku boleh gak? pak? Eh? Oh boleh boleh boleh ya kayak gitu. Dan, ketemu Pak Bangun Panjering, nyicu menjadi penari mbak gila dan Pak Sekat, kemudian aku datang sendiri. Pak, kalau pakai aku boleh enggak? Gak apa-apa kok, mbak, di pembukaan aja. Nah, kayak gitu-gitu deh. Aku gimana? Aku harus gimana? Gimana orang itu harus tahu aku? Jadi asisten itu untuk mungkin anak muda kayak aku itu penting untuk ketemu sama Apa sih, memang sini baru, Kak, namanya? <guluh>. Ini <tusik> <tusik> nah, iya, karena... mau Mungkin berbeda aku melakui Karena aku minggu ngabrain Kayak, jujur aku mbak Pernah noblos presiden Karena aku sih ngapain sih Aku noblos presiden, noblos presiden mikirin karyaku Jadi, <guruh> beneran mbak Aku gak pernah nyabas Umi ku selalu, selalu bilang, ayo coblos itu hak lu ya aku udah ngasih terus dia ngasih aku apa Kayak gitu <guruh> Kalau dia mau bantu aku berkarya Ya gak apa-apa, dan -apa, aku masukin promosal 5 kali bakal Dinas ke apa ke Kementerian Kebudayaan gak pernah lolos gitu kan. Jadi kayak gimana disitunya timbal baliknya. Ya? Jadi ngapain enak aku milih. Terus kayak ngomongin politik atau apa di masa sekarang memang anak muda seumuranku teman-temanku yang bukan sih gimana aja ngapain sih mikirin kayak gitu? Kan sudah ada yang dikirim. Pak, ada mikirin pemerintah dan mikirinlah kita ngapain mikirin kayak gitu? Ya juga ngapain kita mikirin sibuk-sibuk ya? Kan sudah ada petugasnya gitu kan. Sekarang juga aman-aman aja kan <git> ada ada apa <muluh> uh, kita juga sekarang aman-aman aja tuh hidupnya ada kita buat karya juga bebas terus sekarang bebas karya aja di, di Indonesia aja sudah ada yang kayak dia nur kaya-kaya nur atau sekarang dia apa baju, kayak gitu udah bebas banget di sini dia mau ngapain juga bebas banget apresiasinya luar biasa kan sekarang jadi uh, ya udah sih kenapa kita harus buat uh, bingung sendiri sering kali dan aku sendiri buat karya itu bingung karena uh, aduh ini harus konseptual nih harus keren nih jadi kalau misalnya dipublis harus keren nih biar seniman-seniman yang order baru menok nih aduh, order baru. Order, order baru. Menengok nih, menengok kita nih kayak gitu jadi kita sering kelihatan mentah mungkin kelihatan mentah gara barang kita memaksakan untuk bisa sampai di, uh, di teman-teman yang lain gitu di senior-senior lain jadi sering kelihatan kayak muntah dan itu juga aku sadarin tapi setelah aku nih, setelah aku masuk aku udah bisa dengan sesama mbak Linda dengan gampangnya aku chatting mbak Linda, kapan kosong Mas kapan kosong kayak gitu udah gampangnya aku masuk ke situ dari situ aku mulai belajar apa sih maksudnya mereka tuh yang konsep itu yang seperti apa sih temen ternyata Uh, yang kurang itu adalah komunikasi sama teman ngobrol itu. Gimana kalau aku sudah, aku pengen garap ini nih, gimana ya menurut pandangan Mbak Linda dari kacamata seperti ini, uh, apa, si, uh, Mbak Linda sudah punya pengalaman yang luas secara pandang yang beda ya. Dan dari situ Mbak Linda baru mau, oh begini yuk, begini, gini, gini. Nah setelah bisa masuk, bisa kenal sama mereka baru aku, begini, Oh ternyata yang karya konseptor tuh begini toh Oh begitu Terus aku udah tahu nih, oh ternyata gitu pusing ya Libet ya ternyata Kenapa sih karya harus libet? Karena aku ganti Aku buat karya yang gak ada apa-apanya Gak ada isu yang aku ambil Karena banyak temen-temen buat karya sibuk nyari isu Tapi Bentah jadi nyata Ya kita gak tau tentang isu itu kita gak dalemen terus Dipaksa-paksa gitu Ya udah Kemarin aku presentasi sama Di garasi juga ada komar juga buat karya sebenarnya aku nggak masukin isu sama sekali. Aku cuma terinspirasi ini terus aku coba explore aja. Di situ pas komen semua orang komen, wih sosial banget. Mereka, ya keren juga ya dalam hati. Iya, ini komen komen yang ini komen tentang wanita gini-gini, tentang asistensi wanita, tentang pengaruh wanita, zaman sebelah wanita, Padahal aku nggak ke situ. Dan aku tuh itu salah sebenarnya salah satu salah, trik aku untuk sebenarnya aku mau garap apa sih sebenarnya karena aku dapat trend ini dari temanku di kemarin aku dapat kolaborasi di Belgia sama temanku dia Esa dia koreografer juga dia dia membocorkan salah satu kerja dia yang sekarang bisa ke Eropa terus Gimana sih awalnya? Gini yuk caranya Kamu buat aja, terserah kamu buat apa kamu, tapi kamu buat Jangan kamu yang ngomong, kalau kamu yang ngomong kamu, kamu, kamu kalah kan? Kok segitu aja sih kalau Suruh tuh orang segimang -segimang yang oke, okay, kurantah-kurantah oke okay, mau mau ngomong kan gak mungkin mereka oh, punya pemikiran Pasti pemikiran mereka, pemikiran mereka tuh jauh Oke, okay, aku coba kemarin dan semua seniman-seniman, yang kemarin masih muda ya. Semiman muda bukan seniman-seniman lama ya, maaf. Jadi itu, itu aja, seniman-seniman yang muda aja. Itu mereka komen ke karyaku tuh keren banget. Oh keren. Ya, dalam hati aku pas mereka ngomong aku seneng aja nih. Aku ini udah kayak teror tubuh. Wah keren pula oh, ya. Oh iya iya aku cantet, aku cantet terus aku ngobrol sama temenku. Oh, ternyata aku bisa berharap kayak gitu ya. Oke, okay. tinggal tulis aja. Eh, eh, eh, eh, eh. Ah, Mas Komar, makasih banget. Keluar, kan? Jadi itu sih, sebenarnya komunikasi itu yang harus... Aku berharapnya... Aku berharapnya teman-teman ah, Sufiad tidak mundur karena ke... ke... apa ya, kementahan kami. Tapi, benar gak? Mas Komar, tolong dong, tolong, tolong, tolong, diraku oh, gak? ah gak nyambung deh yaudah nah ya ini bahasa sekarang ya gak nyambung nah terus dengan kalian yang para nyambung ini gimana nih? Mana? dengan masa kalian yang bahas, gimana nih? dengan pemikirannya yang jauh pemikirannya yang matang jauh lebih manteng dibandingkan kami lebih politik terus nah. eh, lebih politik gimana lebih sosial gimana nih? menanggapi kami kalau, eh, kalau dari kalian aja gak punya nggak uh, punya cara, terus kami harus gimana kayak gitu Jangan, kasih solusi dong seharusnya Kalau seniman, senior seharusnya punya solusi buat kita-kita yang Gak dibilang sering mentah karyanya Atau kurang apa gitu itu aja sih curhatan <tuh> ya, ya, terima kasih Kejujuran <tuh> ya. ya. ya. ya. ya. ya. ya, itu bisa membuat Seni dan politik menjadi begitu absurd ya. ya. ya.